Kita lihat untuk kartu pertama di sini ada Queen of Swords. Kemudian kita lihat kartu berikutnya di sini ada Justice. Kemudian di sini kita lihat ada Four of Wands. Ya di sini ada Four of Wands. Betul-betul di sini proses untuk ke arah pernikahan itu bukan lama ya, tapi lebih ke arah uh, sesuatu halnya itu menjadi hal yang ditunggu-tunggu gitu loh ya oleh kamu di sini uh, dengan sosok ini ya. Oke. Okay. Hal ini udah kamu tunggu-tunggu banget dan akhirnya akan segera terwujud. Ya, uh, mungkin ada empat empat hal ya pertama tentu saja terkait dengan percintaan ya di sini ada jodoh terus kemudian juga kayak sat set sat set gitu ya cepet banget dan ia ya, berdasarkan uh, situasi dan keadaan yang terjadi yang aku lihat di sini bisa jadi cepet banget gitu loh kayak direstuin cepat terus kemudian juga proses pernikahannya juga cepat juga gitu ya nggak ada halangan sama sekali Ya, seperti itu. Kemudian, di disini uh, ada berkaitan dengan anak. Kalau untuk kamu yang memang sudah punya anak, gitu ya, sudah punya momongan, udah punya hal-hal semacam itu, ya, single parent. Mungkin ini adalah kabar bahagia banget untuk kamu, karena nanti ada seseorang yang dia bakal menerima kamu apa adanya, bener-bener uh, bertanggung jawab nanti ke depannya, gitu kan, dalam hubungan percintaan ini, sehingga ada yang namanya proses ke arah pernikahan gitu ya, proses yang uh, nggak harus pernikahan banget, tapi ditunggu-tunggu banget mengenai komitmennya dia gitu ya, mengenai keseriusannya dia dengan kamu gitu, itu ada ya, kemudian dari pendidikan karir keuangan, di sini aku lihat bagus banget, uh, jadi nggak perlu khawatir, ya nggak perlu khawatir meskipun kamu sekarang khawatir gitu kan, percaya aja bahwa esok akan lebih baik dari hari ini, dan itu yang memang kelihatan di kartu gitu loh. Besok bakalan lebih baik, ya. Bakalan lebih naik, lebih gede apapun yang kamu hasilkan. Terus kemudian juga, kalau dari sisi pendidikan, mungkin mem akan memiliki ilmu yang amat sangat berguna nantinya ketika kamu ada dalam proses uh, bekerja atau proses ke arah mengaplikasikan ilmu tersebut ya. Kalau kamu baru banget lulus gitu kan, bisa jadi uh, seperti itu juga ya disesuaikan. Kemudian di sini ada kaitannya ke arah kesehatan dan spiritual di sini. Lumayan meningkat. Selain itu juga yang meningkat lagi di sini yang aku lihat ada kaitannya ke arah intuisi. Gitu ya. Jadi intuisi kamu ini benar-benar uh, ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan yang kamu tanyakan gitu ya pada hari-hari uh, belakangan ini gitu loh, tentang sesuatu ya. Dan di sini kayak dari Tuhan ataupun dari semesta ngasih petunjuk banget gitu loh, untuk kamu supaya ada di jalur yang tepat gitu, loh, ada di jalur yang lebih baik ya. Seperti itu yang kelihatan di kartu ya yang aku lihat Kemudian, kalau dari zodiaknya di sini, mungkin kebanyakan Libra. Ya, Libra uh, terus, kemudian juga ada kaitannya ke arah Leo. Sesama Leo bisa juga di sini, ada Gemini, kemudian Aquarius ya, dan bisa juga di sini tadi sesama Leo, bisa juga Aries dan Sagittarius ya. Kalau dari kartu zodiak, kita lihat di sini ya. Kalau dari Zodiak, mungkin ini adalah sosok yang uh, memantau. Di sini ada Taurus. Oke, okay, ada Taurus di sini yang aku lihat mungkin. Makanya gitu ya, makanya orientasinya ke arah keluarga gitu ya, ke arah keluarga atau ke arah pernikahan gitu ya. Tadi pembacaannya ke arah yang serius karena dia pengen. Untuk segera memiliki hubungan dengan orang lain, untuk segera berkeluarga, kayak gitu ya, aku lihat ya, karena sendiri di dunia ini nggak enak gitu ya. Makanya dia butuh seseorang untuk melepaskan rindunya gitu kan, terus kemudian untuk berbagi cinta ya di sini. Kalau dari kartu zodiaknya ya, kita lihat dari kartu zodiaknya yang lain di sini. Ada desan, desan ada kaitannya ke arah Leo, ya. Tadi sesama Leo, kemudian kita lihat di sini ada Demun, ya. Demun ada kaitannya ke arah Pisces, kemudian ada kaitannya ke arah Cancer, ya. Jadi itu yang yang kelihatan di bagian kartu zodiak ya yang mungkin saja di sini sangat amat melengkapi satu sama lain ya karena ada desa, ada demun gitu ya kan jadi terang benderang banget dan yang aku lihat di sini dari Tuhan ataupun dari semesta memang ngasih petunjuk ke dalam intuisi kamu ya dalam akhir-akhir ini supaya kamu kedepannya itu lancar supaya kamu kedepannya itu bisa lebih baik dari yang sekarang ya itu sih pesan yang benar-benar Buat banget gitu loh dari kartu ya. Oke okay, itu. Yang kelihatan ya di kartu. Itu aja dari aku. Bye bye. Sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.